Koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Perkenalkan, saya Triyono, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonosobo. Pertanyaan pemantik dalam koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 1. Apa yang anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku anda setelah mempelajari modul ini? tiga, Apa yang dapat segera anda terapkan lebih baik agar kelas anda mencerminkan pemikiran di Hajar Dewan Baru? Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat simpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman yang baru dipelajari dari Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari Pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas -tindakan dan menghukum siswa bisa mengubah perilaku mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang Dengan tegas, saya memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kodrat mereka Seperti pada saat mereka bertengkar Saya menghukum mereka dengan saling bermaaf-maafan Dan membersihkan halaman sekolah Kemudian pada saat mereka tidak mengerjakan tugas Saya memberikan tugas yang lebih banyak lagi Padahal jika dipikir-pikir Tugas sedikit yang diberikan kepada murid sudah terasa berat mengerjakannya Apalagi ditambah lagi dengan tugas lainnya yang lebih banyak lagi Mereka saya anggap bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya Namun perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara Bukan atas kesadaran pribadinya saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak Sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang terkesan sulit diajak sama Dan bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran Saya menyadari belum banyak yang bisa saya lakukan Dan menyuguhkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya Setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran kajar Dewantara Pemikiran saya berubah menjadi harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda. Dalam konsep membina, saya akan mengingat tiga hal, yakni: engarso, sung Tulodo, jok, eng Mangun mangunkarso, dan kuturi handayani. Di depan menjadi contoh tengah memberikan semangat dan di belakang memberikan dorongan. Selain itu juga saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik Namun yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan Agar mereka bisa melihat dan contohnya untuk bekal mereka telah Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran, lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki di Hajar Dewantara. Apalagi saat ini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki -pemikiran Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing. Mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, atau lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kunjungan rumah atau home visit Lebih dalam menggali diri untuk mengenali profil setiap siswa yang ada di kelas sehingga dapat memetakan tindakan dan memberikan lecutan semangat untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki, di mana kodrat zaman yang akan dilalui. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik berupa gambar, video maupun audio atau pembelajaran yang berbasis permainan. Selain belajar di dalam kelas, juga belajar di luar kelas dengan alam terbuka. Demikian simpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tuangkan dalam tulisan ini. Salam guru hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan, calon guru penggerak angkatan 7. Saya akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, matur suwun.